Pipalium adalah genus planaria darat predator besar. Mereka sering disebut cacing martil, atau planarian berkepala lebar, karena bentuk kepala mereka yang khas. Planaria darat unik karena mereka memiliki, sol merayap, daerah bersilia tinggi di epidermis ventral yang membantu mereka merayap di atas substrat. Beberapa spesies dianggap invasif ke Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa. Beberapa penelitian telah memulai penyelidikan ekologi evolusioner planaria invasif ini. Buat kamu yang penasaran dengan fakta-fakta cacing ini, simak ulasannya berikut ini. 1. Termasuk cacing yang beracun Dilansir dari laman.co, dibalik keunikannya, cacing ini termasuk hewan yang berbahaya, karena menyimpan senjata mematikan berupa racun yang mengandung neurotoxin dan tetrodotoksin. Di samping itu, berdasarkan laman life science ukuran hewan ini tergolong besar dengan ukuran panjang maksimum mencapai 40 cm tentunya akan membuat orang yang melihatnya takut 2 termasuk hewan karnivor dan kanibal selain berbahaya ternyata hewan ini termasuk karnivor yang memakan berbagai hewan invertebrata terutama cacing tanah menariknya Hewan ini juga termasuk kanibal karena dapat memakan sesama jenisnya yang mempunyai ukuran lebih kecil. Menurut ulasan dari laman.co, cacing ini diperkirakan mampu menyebabkan berubahnya ekosistem di sekitarnya. Mereka mampu mengurangi populasi cacing tanah di suatu area, meskipun tidak berbahaya untuk tanaman. 3. Termasuk Hewan hermafrodit. Cacing hammerhead merupakan jenis hewan invertebrata yang memiliki semua jenis kelamin atau biasa disebut hermafrodit. Itu sebabnya cacing ini dapat berkembang biak dan membuahi telur di dalam dirinya sendiri. Sementara, ia juga mampu mengubah sel gamet dengan cara sekresi pada umumnya. Proses perkembangbiakan cacing ini juga cepat karena hanya dalam tiga minggu telurnya akan menetas. 4. Memiliki berbagai macam warna. Keunikan dari cacing hammerhead ialah warnanya yang bermacam-macam. Mereka memiliki satu warna atau bahkan beberapa campuran warna dengan motif yang unik. Selain itu, warna indukan dengan anak cacingnya juga berbeda, walaupun satu keturunan. 5. Termasuk hewan yang tidak dapat mati Karena merupakan salah satu keluarga cacing pipih, seperti planaria, hewan ini dapat bereproduksi dengan cara aseksual. Dilansir laman.co, cara reproduksi aseksual lebih umum dibandingkan seksual yang bereproduksi melalui fragmentasi, tubuhnya akan tumbuh dengan sendirinya. Itu sebabnya, hewan ini disebut imortal atau abadi karena diketahui tidak dapat dibunuh meskipun sudah dipotong-potong dan malah akan berlipat ganda. Namun, seorang kreator konten TikTok, yang juga merupakan seorang zoologis, melalui akun Saini Sainikole, membagikan cara ampuh untuk membunuhnya, yaitu menjebak cacing hammerhead tersebut di dalam wadah tertutup. Menaburi garam cuka ke dalamnya. Taruh di dalam freezer kulkas selama 48 jam, sampai mereka larut. Itulah tadi beberapa fakta mengenai cacing hammerhead yang cukup mengerikan. Pastikan untuk menjauhi mereka jika bertemu. Semoga terhibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.